Halo guys, kembali lagi bersama gua, Wirma Anjas. Di channel gitar yang sekarang lagi ngomong kita, kenapa karena sekarang lagi mau main wild Rift lagi? Gimana sekarang gue lagi pake Nami Support guys, ya. Ranket bentar lagi, ini nih, apa namanya? Diamond nih anjing. Nah, nami Support ini tuh tipe-tipe yang mirip-mirip kayak Jana guys, beda Sama Jana tuh kalau dia tuh lebih ke heal gitu ya. Sama ultinya itu bisa engage maupun disengage. Kalau Jana kan cuman disengage doang kan. Tergantung sih dia playnya kayak gimana cuman... Default ya, dia punya skill yang ulti, disengage gitu kan Kita bantuin dulu nih, nya untuk ngambil Red buff, gua heal oh, Enak anjir Hila nya juga bisa buat ngedamage lagi Jadi dia mantul gitu guys Kalau deket sama musuh Sama temen, dia tuh nanti mantul buat damage Ini termasuk Support yang sekarang tuh lagi meta gitu ya Orang tuh sering pakai Anjir, gak tahu kenapa Padahal kalau jago mah jago aja gitu kan, kayak gue pakai apa juga. Jadi, eh ngelek. Tapi berujung manis. Ah. First blood lagi gue. Ini gak boleh ditiru sih sebenarnya, gue tadi ngelasit Cuman ya mau gimana lagi. Ini skill satunya kalau tadi kalian bingung itu apa. Itu adalah uh, stone gitu ya, stone area AOE. Yang uh, kena nanti di benderanya. By the way, gue baru nggak ini apa sih ADC serafin anjing goblok Gue malu banget sih ya kalau kalah sama yang kayak gini. Sabar ya tenang-tenang-tenang. Gue ambil dulu healthnya. lu nggak usah, lu nggak ambil health gue kan nanti heal healin. Kalem aja farming dulu. Kalau di sini gue maxin skill yang heal dulu, abis itu skill 3 nanti. Skill satunya mah buat Stone nggak usah banyak-banyak lah satu aja. Kalau skill 3 ya soalnya nanti ngasih buff. Teman yang kita kasih buff hitannya tuh slow, tiga kali hitnya dia jadi ya guna gitu. Ah, Mamam, oh sakit kan lo? Anjing, tunggu dulu. jungle kita juga butuh bantuan. Sepertinya ah bisa ke kuku datang untuk menghil. Oke, okay, nice Naiso, Naiso, nice tenang, tenang, tenang. Ada gua, ada gua. Let's go Cakep Ini guys Support harus bisa ngeliat map Nah sekarang kita udah ada ulti Ultinya ya yang tadi gue bilang bisa engage bisa disengage Akan mengeluarkan ombak seperti tsunami gitu ya Yang kena tsunami nya nanti uh, Awalnya nanti dia kena knock up gitu habis itu ke slow abis itu Tenang tenang Seperti ini nih Ah Mamam loh Gua gak kena lagi Skill 1 gua gak kena Kayak nah, apa, apa dia jadi selamat Wah Masih mau bertarung deh Gua gak ngerti lagi gua heal uh uh Waduh Masih ada heal uh nyaris nyaris mati gua anjing Nah di patch baru ini tuh naga sama apa namanya, referral tuh barengan anjir spawnnya jadi kita sebagai yang ada di bot lane harus hati-hati nice banget nice banget cakep siapa dulu yang stun? wah ini mau ngapain nih wah gue kecepetan gue tapi tenang aja bos, tenang aja bos gue gak perlu ulti, gue gak perlu ulti cakep Wah bakalan easy win nih kayaknya. Golti ah. Cepetan ternyata anjing. Jalan, jalan. <laughs> ini semua lagi, aduh goblok. Hmm, dua orang kena. Oh, tidak tidak tidak tidak tidak. Darius dekat sini Begitu lagi Oh yang skill 3 juga lari cepet Gue lupa kasih tau tuh Selain dia hitnya bikin slow musuh Dia juga bisa lari cepat Dapat movement speed oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eh kok gue diem doang ini Tidak Aduh sorry bos, sorry bos sorry bos. Waduh sorry sorry sorry. Gara-gara gua jadi dapat dia teristaranya sorry sorry. Nah, gue heal dulu abis gue balik. Capture Z. Nah, ini referral kedua nih. alem. Oh, kena banyak banget sumpah. Uh, uhui. Oh tidak, di guys, hati-hati, hati-hati. Wah anjing. padahal gue udah cakep tuh ultinya sama skill 1 kena banyak banget anjir berempat apa berlima tuh sekarang naga nih harus berantem di naga siapa tuh yang ngeflash? Oh, untung Dariusnya ngejar gue ayo ayo Dariusnya ngejar gua kok gak ada di war dia tadi wah anjing! Ya. ngapain sih? setnya masuk. Mati dong deh. Oh, enggak dong. Stolen di stolen anjing. Oh, spree. Golok nih Jackson nih. nggak ada smite kali. Hmm, kelihatan tuh semua tuh. Lagi di mid, harusnya susah di atas masih bisa nge-push sendiri. Tapi belum ada objektif yang bisa diambil. Gue balik dulu aja, mending ambil item. nice -o. Wah, wow, mam surrender aja, anjir gampang juga ya, surrender sih, bisa masih kacau. bisa menang padahal deh, kacau kacau kacau.